serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Leslor tentunya Baiklah para sahabat dimana kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada sebuah kabar yang sangat membanggakan pastinya untuk kita semua kita lihat bersahabat ini kabar dari Leslar Metal Force. Di laman akun Instagram Leslar Metal Force kembali, bersahabat menginfokan bahwa banyak sekali support dan dukungan dari orang-orang hebat bersahabat ya. Salah satunya dari Lauren Fury. Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh Leslar Metal Force. Thank you Lauren Fury for uh, reviewing Leslar Metal Force. Lauren Furi adalah salah satu youtuber yang aktif membahas dan mengulas mengenai proyek-proyek kripto dari berbagai negara. Kali ini, Lauren membahas tentang keunikan proyek Metal Metaverse yang sedang ramai diperbincangkan. Proyek ini bukan hanya dianggap unik, tetapi sangat menarik bagi kalangan masyarakat global. Semoga Leslar Metaverse semakin mendunia Amin Masya Allah banget bersahabat ya Kita bangga Kita bahagia sekali bersahabat ya Alhamdulillah Tentu Leslar Metaverse Ini mendunia banget Go internasional, Banyak sekali orang-orang hebat di negara lain juga bersahabat ya Yang memberitakan, yang mengabarkan soal Leslar Metaverse Doakan yang terbaik semoga Leslar Metaverse makin berkembang Sukses dan jaya selalu, Amin. Kegembar berikutnya juga persahabat kita mendapatkan kabar spesial nih persahabat ya dari tim Leslar Entertainment. Wow, kira-kira lagi di mana nih tim Leslar Entertainment persahabat ya kita lihat ada Bagas Garnita. Wow, ini asistennya Papa Bilar ya, Masya Allah. Tentunya mudah-mudahan ada kejutan yang kita dapatkan dari tim. Dan idola kesayangan kita momen ini pun diripus kembali oleh akun family underscore leslar 23 Dan kita lihat bersahabat Banyak sekali tangkapan komentar yang diberikan Kita sambung dengan komentar dari akun nonon underscore mozak Mengatakan meeting plus ngonten katanya bersahabat ya Wow makin penasaran aja ya Apa mereka lagi meeting Masya Allah mudah-mudahan bersahabat ya Apapun yang dilakukan Selalu diberikan kelancaran dan kemudahan Dan berikutnya juga persahabat ada kabar dari akun VDVC Celeb Kita lihat Di sini mengunggah sebuah postingan kabar soal acara pengajian Lesti dan Bilar Aduh masalah banget ya kita tentunya flashback dulu di acara Prosesi pengajian Leslar, Lesti Miller Ini ada 5 potret prosesi pengajian Idola kesenangan kita Bunda Lesti dan Papa Miller. Yang pertama Seluruh dekorasi pengajian Leslar Didominasi warna ungu Masya Allah banget ya Ini sih luar biasa Prosesi acara pernikahan Yang sangat membuat kita semakin bangga Untuk kedua persahabat Rangkaian prosesi dipandu oleh Ihsan Akbar dan Vega Darwanti Tuh, Ini pemandu acaranya Berikutnya terdapat stingboard manis lesti bilar dengan hiasan bunga. Wow, Asya Allah. Dan berikutnya juga persahabat momen haru Pak Daniel atau ayah Papa Bilar yang menangis sejadi-jadinya. Ini sih memang momen haru banget persahabatnya sampai dipeluk oleh Papa Bilar, Papa Daniel juga tentunya ya menangis terharu. Dan kita lihat juga ini momen spesial yang kita dapatkan juga Suasana khidmat berkat suara merdu Lesti saat melantunkan ayat al Quran Masya Allah, tidak hanya pintar bernyanyi, Bunda Lesti pun ini sangat pintar Tentunya mengaji bersahabat ya Inilah yang sangat membanggakan kita semua Dan kita juga salpuk dengan kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Prosesi pengajian ini adalah bagian dari serangkaian acara menjelang pernikahan Lesti dan Bilar. Suasana tampak hikmat saat suara merdu Lesti lantunkan ayat suci Al-Quran. Jangan lupa seru-seruan bareng Lesti di panggung HUT 29 ANTV tanggal 26 Maret ya Sob. Yo, masalah banget ya. Kita tentunya bakal malam minggu bareng idola kita. Dengar Bunda Lesti bernyanyi, Masya Allah banget ya, doakan selain terbaik nih untuk idola kesayangan, semoga apapun yang dilakukan diberikan kesuksesan. Kita juga masih menunggu kejutan lain hingga vitamin terbaru berikutnya, jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate seputar Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian bersahabat mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar, dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.